Kampung Curukap ini pasti membutuhkan air setiap ada musim pemarau dan eh, salah satu penyebabnya ya di seputaran saya di ini saya ini ada perkebunan sawit dan ini salah satu penyebabnya eh, untuk penyerapan air dari air permukaan tanah. Pada hari ini, Alhamdulillah dari BWA sudah melaksanakan eh, pengeboran air untuk warga Kampung Curukap ini. Hari ini kita melaksanakan pekerjaan pengeboran, targetnya adalah 80 meter. Di belakang saya ini adalah lokasi menara air untuk menampung air yang sedang kita bor sekarang ini. Insyaallah ini kapasitasnya 5.000 liter. Nah, daripada itu kami mohon bantuannya melalui teman-teman dari BWA, karena ini sangat membutuhkan dana yang sangat besar.